Bagaimana cara kuat menghadapi ujian hidup? Jawabannya, kamu harus terbiasa latihan beban dan olahraga. Rasakan nikmatnya otot kamu terasa pegal atau nyeri ketika berolahraga. Wajibkan dirimu berolahraga, begitu juga dengan olah jiwa. Jika jiwa terbiasa mengatasi rasa kecewa Hati dan pikiran akan jadi kebal Dan makin kuat bagaikan baja Kuat hadapi ujian yang datang Karena kamu sudah terbiasa Hindari rasa sedih atau kecewa Karena semua itu membuatmu lebih kuat di masa depan